hari ini kita bakalan ngelihat gimana sih baby Kendrick itu mandi dan juga keramas rambut ini dia baru banget tidur dan jangan lupa sebelum mandi itu um, Mami harus siapin dulu air hangatnya untuk mandi dan juga siapin handuk dan uh, saya pakai ini baby butter untuk mandi bayi jadi kita copotin bajunya dulu ya kalau mau lebih gampang itu copotinnya di tempat tidur aja dulu mam eh ya, jangan lupa juga sabunnya dan sampo nah, untuk pampernya, ini gak usah dibuka dulu Di pertama cuci dulu mukanya Dalam matanya, biasanya kadang ada e, kotoran. Ini enak, ada kamera nih. kambuh ken kambuh keng keng mandi ya keramas ya sama mami ya tuh keng keng seneng kan kalau mandi kan Masukkan mata ataupun Lidur in juga ke tangan Oke okay. dalam dulu kepalanya saya kering dan gak masuk angin Nah, udah siap keramas, baru deh dibuka popoknya supaya dia enggak um, tipis di celana mami. Hmm. sedikit air Yang sabun ini, selama sejarnya, -sela harus dibersihin. Soalnya, lapang uh, itu sumpah, kotoran atau daki. Nah, kemudian yang Ketia ada enam empat, kemudian. Angkat. Ini lehernya Juga ada bagian punggung Paha dan lipatan paha ini Selangkangan Oke Sudah Ini kita siram pelan-pelan ya, Mak dan air loh 8 dan 4 dan 3. Dan, angkat nah, jauh, manis, ya. Apasanya, dan yang ada ini, deh. Ini angka Punya yang model uh, hoodie yang eh, model baju itu juga boleh, itu lebih bagus. Nah, ini langsung bungkus mainnya supaya enggak kedinginan. Oke, okay, jadi udah selesai. Nanti kita kali ini, makasih yang udah nonton video ini. Kalian mau pakai baju dulu ya? Sampai jumpa.